yang lebih baik lagi sehingga kita semua bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini yang sudah terasa semakin sempit. Sehingga kita bisa segera terbebas dari segala macam hutang di aplikasi pinjaman online. Amin. Erobal Amin. Oke, hari ini aku masih tetap pengen mengingatkan ya. Kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku bahwasannya ini dari channel youtube info pinjol terbaru dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang maka fix itu bukan dari channel youtube ini kami tidak pernah meminta uang dalam bentuk apapun dan kami tidak pernah memberikan kontak dalam bentuk situasi apapun oke jadi udah cukup jelas baik hari ini masih banyak teman-teman kita yang terjebak dalam dunia aplikasi pinjol atau mungkin di beberapa produk-produk pembiayaan ya Seperti kredivo akulaku dan lain sebagainya Dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan Ada yang katanya hari ini belum menerima kembali penghasilan Atau mungkin belum bekerja Ada juga yang katanya hari ini uh, penghasilannya belum bisa untuk membayarkan tagihan di aplikasi-aplikasi yang selama ini sudah pernah dipakai oke, okay, banyaknya pertanyaan hari ini terkait tentang debt collector lapangan apakah debt collector lapangan aplikasi ini sudah ada enggak bang ya saya untuk di daerah tinggal ini sudah ada DC nya atau tidak ya banyak pertanyaan yang seperti itu jadi sebelum menjawab dan masuk ke dalam bab permasalahan ini kita pengen ngobrol dulu sama kalian Hari ini apa sih yang paling kalian khawatirkan ketika belum mampu melakukan pembayaran aplikasi pinjol? Nah, salah satunya debt kolektor lapangan. Lantas apa lagi, Pak? Sebar data, katanya seperti itu. Atau mungkin ketakutan ketika aplikasi pinjol mengirimkan pesan katanya bawa-bawa Pak RT, Pak RW ke rumah kalian buat menagih utang. Jadi tiga permasalahan hari ini yang selalu membuat kalian gelisah ya Selalu membuat uh, konsentrasi kalian itu terganggu Bahkan katanya ada yang sampai terbawa mimpi Bang. Hari ini uh, kehidupan gue jadi terganggu Karena terus-terusan diuber-uber sama aplikasi pinjol Jadi aku pengen mengingatkan apapun hari ini situasi dan kondisinya Terkait tentang masalah aplikasi pinjaman uang online Jangan difikirkan, jangan baper Jangan segala sesuatunya itu dibawa serius ya. Yang penting aku mengajak kalian itu untuk tetap meluruskan niat Membersihkan hati dan terus berusaha dan berdoa Agar kita semua bisa segera terbebas dari segala macam permasalahan ini Masalah ini tidak besar, kecil sekali Malah kita perbesar sendiri dengan cara memikirkan sesuatu hari ini yang aneh-aneh Padahal ketika kita membiarkan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita terus berusaha dan berdoa sambil nyambil ngumpulin uang ya. Kita pasti bisa menyelesaikan satu persatu. Nggak bisa sekaligus. Pilih mana hari ini yang mungkin harus. Dan pilih mana yang hari ini kalian bisa. Ya jangan memaksakan diri untuk sekaligus. Mau jual rumah sekalipun nanti pasti tidak akan lunas-lunas ketika kalian masih membiarkan kalian ini terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol dengan cara gali lubang-tutup lubang. Jadi stop bayar pinjol dulu sambil mengintip peluang dan menambah penghasilan. Dan bayarkan segera tagihan ketika kita memang sudah punya uang. Oke, jadi udah cukup jelas. Nah, lanjut kepada bab permasalahannya hari ini. Aplikasi apa aja sih Bang yang memang sudah benar-benar punya debt collector lapangan? Dan pada video kali ini kita pengen ngebahas tuntas antara aplikasi pinjol dan produk-produk pembiayaan terkait tentang rilis terakhir 102 aplikasi pinjol ya kalau Jk mungkin banyak yang bertanya-tanya. Bang, kenapa Kredivo, Akulaku, uh, Shopee, Shopee PayLater, Shopee Pinjam atau mungkin Home Credit dan lain sebagainya yang hari ini memiliki status legal OJK kok tidak ada, Bang? Dirilis 102 aplikasi pinjol. Jawabannya ada, ya. Tapi bukan misalnya kalau di Kredivo itu sudah pasti ada tentu CreditFest. Kalau untuk di aku laku itu ada Asetku, ya. Kalau untuk di Shopee itu ada Lentera Danan Nusantara namanya. Kalian bisa cek di 102 aplikasi pinjol itu Jadi aplikasi apa saja hari ini yang memang sudah benar-benar punya debt collector lapangan Oke, untuk di produk-produk pembiayaan seperti AkuLaku, Kredivo, Home Credit, dan mungkin Indodana Memang sudah memiliki debt collector lapangan Tapi tidak untuk di semua daerah masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja Khususnya hari ini masih hanya untuk di kota-kota besar Dan itu pun tidak di semua tempat Itu yang pertama Dan yang kedua terkait tentang masalah aplikasi Tunaiku Apakah sudah punya debt kolektor lapangan Bang? Ini masuk ke dalam pinjol nggak sih, ya? Untuk aplikasi Tunaiku itu mereka legal OJK, bekerja sama dengan kalau nggak salah Amar Bank, ya, memiliki legal standing yang jelas dan memang sudah memiliki debt collector lapangan. Tapi hanya untuk Jabodetabek. Kenapa seperti itu? Karena memang aplikasi uh, Tunaiku ini memang pelayanannya hanya untuk sekitar Jabodetabek doang. Ya, itu untuk di aplikasi Tunaiku. Nah, untuk di aplikasi pinjol yang memang sudah memiliki debt collector lapangan itu masih hanya sepersekian persen. Ya, kalau hari ini yang legal OJK itu 102, ya yang hari ini memiliki debt collector lapangan itu masih satu atau dua saja. Apa sih bang aplikasinya? Mungkin, ya. Kalau seperti mau cash, kalau nggak salah sih katanya udah bekerja sama dengan FIF. Nggak tahu jelasnya benar atau enggak. Dan yang kedua untuk aplikasi kredit pintar. Kemarin banyak yang katanya sudah ketemu langsung sama debt kolektor lapangan dari aplikasi kredit pintar ini. Tapi baik kok bang orangnya sopan, santun, dan mereka tidak melanggar beberapa ketentuan-ketentuan hukum. Dan gue yakin ya dari aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan Memang mereka sudah paham tentang Apa saja yang boleh dilakukan ketika melakukan penagihan Kepada debitur yang memang belum mampu melakukan pembayaran Jadi beberapa aplikasi yang tadi kita sebutkan Memang sudah memiliki debt collector lapangan Lantas bagaimana Bang? Kalau seandainya aplikasi-aplikasi yang tadi abang sebutkan Memang beneran datang ke rumah Ya ada masalah dan sambut mereka dengan baik Ketika mereka datang dengan sopan dan santun Jadi hilangkanlah pemikiran yang aneh-aneh Hari ini banyak banget dari teman-teman kita itu Takut kalau orang lain tahu dia punya hutang Hari ini banyak yang kepikiran Kalau seandainya debt kolektor lapangan itu datang ke kantor Terus ada juga yang bertanya Debt kolektor lapangan itu datang ke kantor atau ke rumah bang? Terserah mereka Kalau memang mereka itu enggak Jumpa sama kalian di rumah mungkin Ya mereka akan datang ke kantor Berdasarkan pengakuan dari teman-teman Yang mungkin sudah ketemu langsung di kantor Ada dan kita tidak bisa sebutkan aplikasinya Tapi dengan tanggapan yang baik ya Mereka nggak bakal buat keributan Mereka tidak akan mengambil barang-barang Dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Atau mungkin bertindak kriminal lainnya Seperti melakukan tindakan anarkis Pemukulan dan lain sebagainya Tidak lagi seperti itu jadi sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dipikirkan tinggal bagaimana kita menyikapinya nanti ketika memang benar-benar ketemuan ya kan? Ini seolah-olah seperti jatuh cinta grogi ya kan? Dan dikit-dikit baper. Sebenarnya ketika ketemu langsung itu jauh lebih enak ketimbang terus-terusan membaca pesan-pesan yang gak jelas siapa pengirimnya hari ini dan beberapa aplikasi pinjol memang sengaja membuat trik seperti itu supaya kita langsung panik supaya kita mikirnya jauh padahal yang dekat aja kita udah susah buat menyelesainya jadi udah cukup jelas ya kawan-kawan oke jadi udah cukup jelas ya mudah-mudahan informasi ini bisalah membuat secercah Pemikiran baru ya supaya kita tidak hanya berkutat dalam pemikiran yang masih hanya itu-itu saja Yang penting kita harus tetap semangat, kita harus sehat dan kita akan menyelesaikan satu persatu permasalahan ini Dengan baik dan benar dengan cara melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjaman uang online Oke jadi mungkin itu yang yang saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh